Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara mengatasi tidak bisa menerima email dikarenakan penyimpanan Google penuh. Ya, untuk contoh, di sini saya tidak bisa menerima email dikarenakan penyimpanannya penuh. Dan untuk mengatasinya ini, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Oke, langkah pertama silahkan klik ikon akun yang ada di bagian atas ini. Lalu silahkan pilih kelola penyimpanan. Berikutnya kalian akan diarahkan ke halaman ini. Di sini akan ditampilkan apa saja file yang menyita ruang penyimpanan kalian. Nah di sini tempatnya ya. Yang pertama di sini file besar ada di Google Drive. Kemudian ada lagi di Google Foto. Nah biasanya kedua aplikasi inilah yang menjadikan ruang penyimpanan di Google akan cepat penuh. Nah di sini jika kalian ingin bisa menerima email lagi maka untuk file yang di Drive ataupun di Google Foto harus dihapus sebagian atau secara keseluruhan. Untuk melakukannya, pertama di sini kita pilih tinjau dan hapus. Kemudian di sini akan diurutkan untuk file yang paling besar yang ada di akun Google Drive kalian. Contoh di sini ada file berukuran 4,8 GB. Tinggal kita ceklis saja kalau misal tidak digunakan, lalu setelah itu hapus. Berikutnya ceklis, lalu pilih hapus permanen. Nah, itu untuk salah satu contohnya ya. Kemudian untuk menghapus file yang ada di Google Foto juga sama, kita pilih tinjau dan hapus. Kemudian tinggal kita ceklis atau kita tandai untuk file yang berukuran besar yang tidak digunakan. Ceklis saja seperti ini. Lalu pilih hapus di bagian atas. Ceklis lagi, lalu pindah ke sampah. Nah, ini belum terhapus secara permanen ya karena masih ada di sampah. Dan untuk menghapusnya secara permanen, kita harus membuka aplikasi Google Foto. Seperti ini. Berikutnya pilih galeri, kemudian sampah. Nah, di sini untuk file sampahnya harus kita bersihkan juga. Tekan dan tahan, lalu pilih hapus. Nah, dengan cara melakukan penghapusan ini, maka email yang ada di inbox kalian akan masuk dan seperti semula lagi, berjalan normal tanpa tertunda. Oke okay, itu dia untuk video pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh